Hu strike lagi bro Mantap bro Ini dia bro Mantap bro Huy. Lumayan bro Nah ini dia bro Huy, Keren bro Babonnya bro Ikan babonnya bro Baung babon bro Mantap bro Ini strek yang keempat bro Nah ini dia bro lumayan bro lanjut bro halo bro jumpa kembali bersama saya bro dan kali ini saya mau coba mancing lagi bro mancing di sungai besar bro ini sungai mempawah bro dan ini sungainya bro saya coba dulu bro dan saya menggunakan dua jenis umpan bro yang satunya saya menggunakan umpan cacing dan yang satunya lagi saya menggunakan umpan kucir, Bro. Dan semoga aja hari ini mancingnya bisa membuahkan hasil, Bro. Dan dapat ikan-ikan babonnya, Bro. Oke, Bro, saksikan terus keseruannya, Bro. Oke, Bro, kita coba dulu di sini, Bro. Dan semoga aja di sini ada hasilnya, Bro. Dan ada ikan-ikan babonnya, Bro. Oke, Bro. Saksikan terus keseruannya, Bro. Semoga aja mancing kali ini membuahkan hasil, Bro. bro, kita coba dulu bro, kita coba dulu lemparan pertama bro, dan semoga aja ada hasilnya bro, mantap tuh, ini umpan kucurnya beli bro, kayaknya nggak bisa bikin sendiri, jadi beli sama orang bro, Itu, bro, kita coba dulu bro semoga aja ada ikan baungnya bro ini kayaknya ikannya ikut merayakan cap gome bro dari tadi gak ada yang makan satu pun nyentuh-nyentuh pancing saya pun gak ada bro Tuh, udah goyang-goyang sih tapi pernah kena bro sepi bro dari tadi nggak ada yang mau makan bro ikannya bro Nah ini ada yang narik kayaknya bro Moga aja dapat bro Kita tarik dulu bro Listrik yes, kayaknya bro Listrik bro Listrik pertama nih bro Ikan baung bro Uhuy. lumayan bro. Oke, bro, saksikan terus keseruannya bro. Gak dapat satu strike pertama nih bro. Oke bro, mantap bro. Umpan kucurnya bro. Gimana umpan kucurnya agak kering bro. Jadi ikan baungnya agak gimana gitu mau makannya bro. Ya bro, lanjut bro. Keren. awal yang bagus bro. Gak strike baung pertama nih bro. Semoga aja ada tambahan dari yang ini, Bro. Nah, ini dia, Bro. Lumayan Bro. Oke, Bro. Lanjut, Bro. Saksikan terus keseruannya, Bro. Mantap, Bro. Oke, bro, kita coba lagi, Bro. Dan semoga aja ada tambahan dari ikan yang pertama, Bro. Semoga aja eh, ikannya naksir sama umpan kapas ini, Bro. Kapas kering, Bro dan baunya agak kurang maklumlah kita beli sama orang nih bro dan semoga aja masih ada ikan baunya nih bro kita coba lagi bro sudah coba lempar lagi bro semoga aja ada ikannya bro bro. Bung. Bro. Mantap, Bro. Lah, bro. Oke, bro. Semoga aja ada tambahan lagi dari kentilan ini, Bro. Oke, bro. Lanjut, Bro. ikan sakit bukanya bro soalnya ada durinya di punggungnya bro oke bro kita coba pindah dulu bro Di sini dari tadi gak ada yang makan bro cuman dapat dua ekor aja bro ikan baung sama ikan tilan bro oke bro kita pindah ke atas bro oke bro kita coba di sini dulu bro dan semoga aja di sini ada ikannya bro dan ikannya cinta sama umpan kita, Bro. Ya, Bro. Kita coba dulu, Bro. Strike, Bro. Huwi. <tuk> strike, <tuk> <tuk> Bro. Huwi. <tuk> Huwi. Lumayan, Bro. Strike lagi, Bro. Ini strike yang ketiga, Bro. Lumayan, Bro. Ikan baung, Bro. Mantap bro, ini dia bro, keren gak bro? Oke bro, ini dia bro, ikannya bro, mantap bro, lumayan bro, udah dapet tiga ekor bro, mainin ini dia bro, lumayan bro, oke bro, lanjut bro, saksikan terus keseruannya bro mantap bro oke okay bro kita coba lempar lagi bro semoga aja ada tambahannya lagi bro oke okay bro saksikan terus keseruannya bro. Okay bro kita coba lempar lagi bro dan mudah-mudahan ada lagi cintanya bro kita udah dapat 3 ekor bro ikan baungnya dua dan ikan tilannya 1 bro oke okay bro semoga aja ada tambahan lagi bro Bro kayaknya udah ada yang makan lagi tuh bro dan semoga aja dapat bro trek lagi bro, wuih bro trik bro mantap bro, hah? Eh, eh. Strike Strik lagi, bro! Mantap, bro! Ini dia, bro! Mantap, bro! Hui. Lumayan, bro! nah ini dia bro Hui, keren bro babonnya bro ikan babonnya bro baung babon bro mantap bro ini strike yang keempat bro nah ini dia bro Hui, lumayan bro lanjut bro semoga aja masih ada cintanya bro di sungai ini bro mantap bro lumayan bro babon bro semoga aja ada lagi bro ada Bro Dan lama menunggu akhirnya Cintanya datang juga bro Keren bro Oke bro Lanjut bro Oke bro kita pasang lagi umpannya bro Dan semoga aja Masih ada ikannya bro Ikannya naksir sama Umpan kucur kita bro Ini kucurnya kering bro Dan baunya juga Kurang bro tapi puji Tuhan bro masih ada yang mau makan bro kita udah dapat tiga ekor baung bro itu bro. kita coba lagi bro dan semoga aja masih ada cintanya bro tuh umpan kucurnya aja saya pegang-pegang bro soalnya baunya kurang bro itu bro kita coba lagi bro kita coba lempar dulu bro <laughs> Dan semoga aja ada tambahan lagi bro. Mantap bro. Tidak sempat kerekam bro. Kawan strike lagi bro. Strike ikan baung bro. Lupa tadi mau ngerekam bro. Ini dia bro. jadi ya? Nah ini dia bro. Strike bro. Keren. Mantap bro. Oke okay, bro. Lanjut bro. Strike lagi bro. Oke, oke, bro oke, oke, oke, bro, lumayan oke, bro tuh, oke, itu memang Mancing itu memang butuh oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, dan semoga aja ada cintanya lagi bro saya menggunakan satu pancing aja lagi bro yang satunya dipakai teman oke bro mantap bro serik lagi bro Wuhui. mantap bro serik lagi bro Waduh, putus-putus bro Kayaknya ikan besar bro Pancing saya sampai putus Aduh, kacau bro, bro Kesal bro Bro, lanjut bro Galau bro udahlah yang nyambar besar putus lagi bro batu pancing juga habis bro jadi nggak bisa mancing he bro nunggu kawan masih di bawah bro nunggu batu pancing saya mau pergi ke bawah jauh bro malas capek bro mendingan tunggu di sini aja teman yang satunya juga nggak ada batu katanya udah habis bro oke bro kita tunggu teman aja bro, Mancingnya istirahat dulu bro. Oke bro, sudah dapat batu pancing bro. Teman yang di bawah ngasih bro. Tadi dijemput sana batu pancingnya bro sama mata pancingnya bro. Dan semoga aja terdapat hasil lagi bro. Strike bro, mantap bro. <laughs> Teman, strike bro mantap pro Nah, ini dia, bro Mantap, bro, strike lagi, bro Ternyata masih ada cintanya di sini, bro Wih mantap bro oke lanjut bro saya masih kesal bro pancing saya putus bro dan tadi kawan pergi ke bawah ganti reel bro dia minta sama kawan reelnya bro oke bro semoga ada lagi bro Bro. Udah 5 ekor Sprei ikan baung di sini bro. Bro, bro Kayak yang kita sampai sore bro Untuk masih ada yang memakan bro okay, bro Mantap bro lanjut bro Oke okay, bro Di kawan yang dari bawah bro Sprei bro Lumayan bro ada 3 ekor ikan baung bro Tadi kita minta batu pancing sama mata pancing sama dia bro Ini dia baru nyampe di sini bro oke bro lumayan bro nah hasilnya lumayan bro udah ada 5 ekor ikan baung dan satu ikan lais satunya lagi ikan tilan bro oke bro mantap bro kayaknya udah ada lagi yang narik nih bro Tuh bro kita lanjut bro mancing itu memang butuh kesabaran bro jangan kita lihat ikan mau makan kita langsung pindah bro dan contohnya ini aja bro tadinya saya udah mau pindah tapi ternyata hasilnya lumayan bro udah lima ekor ikan baung bro oke bro mancingnya kali ini kita akhiri dulu bro karena udah sore bro dan lain waktu dan di lain kesempatan kita coba kembali bro dan hasil kita hari ini lumayan bro nah ini dia bro ikan baungnya ada lima bro dan ikan laisnya ada satu ikan tilan juga ada bro oke bro lumayan bro nih dia bro ikan baungnya 5 ekor bro dan ini ada teman bro nah ini dia bro punya teman ada dua ekor ikan baung dan satu ekor ikan lais bro oke bro lanjut bro mantap bro lumayan bro Wih. Oke, bro. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya, bro. Oke, bro. Mantap, bro. Kita pulang dulu, bro.